Harga cabai masih berfluktuasi, namun masih cenderung mahal bahkan di atas Rp100.000 per kilogram di pasar. Mengutip informasi Pangan Jakarta, harga rata-rata cabai rawit merah di pasar Jakarta naik Rp575 dari hari sebelumnya menjadi Rp110.447 per kilogram. Cabai rawit hijau naik Rp1.232 dari hari sebelumnya menjadi Rp80.450 per kilogram. Sementara harga cabai merah keriting turun Rp 1.271 per kilogram menjadi Rp 86.907 dan cabai merah besar turun Rp 2.472 menjadi Rp 82.797 per kilogram. PLT Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapenas Rizfaheri menjelaskan kenaikan harga pangan seperti cabai disebabkan terganggunya produksi akibat hama dan musim hujan. Cabai ini memang saat ini sentra produksi cabai cuacanya hujan masih tinggi seperti di Subang, Blitar, Kediri, sehingga produksinya terserang penyakit, ini menyebabkan kenaikan harga di pasar, jelasnya kepada CNBC Indonesia beberapa waktu lalu. Kenaikan harga pangan cabai karena memang cuaca, sementara harga bahan pangan lain seperti ayam dan telur karena harga pakan ternak yang naik. Selain itu menurut dia kenaikan harga pangan saat ini merupakan harga keseimbangan baru yang disebabkan dengan kenaikan harga ongkos produksi. Konsumen juga diharapkan memahami karena kita perlu juga menjaga produsen. Berikutnya masalah pangan ini pemerintah perlu memperkuat ketahanan pangan kita memaksimalkan produksi pangan kita, katanya. Sekian harga cabai untuk tanggal 30 Juni tahun 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silakan subscribe ke channel ini.